You party. You guys, <laughs> can I have for you? bro, my name is Rio Satrio Prastiano, right. And this is please caution and attention for you, man. I want to be a make yeah. the experiment to make a mix uh, something to this. Kamu oh, ngapain sih, gue anjir? <laughs> <laughs> Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Satrio Prastiano dalam channel Rio Satrio. lo gak tepuk tangan ya siap-siap gua sambit lo tepuk tangan ga nah itu gitu, gitu gua suka gimana kabarnya kalian sehat semua ya semoga para subscriberku yang udah subscribe channelnya Rio Satrio sehat selalu ya mati gue. kali ini guys seperti biasa channel ini gak akan keluar dari yang namanya itu nins gak akan keluar dari yang namanya itu dari satu topik oke okay? pasti topiknya itu adalah eksperimen untuk eksperimennya ini ada requestan dari subscriber oke okay? mintanya itu bang campur yakut sama kopi tanpa gula sekalipun oke okay, kopi dikinin tapi ini hampir sama kayak kemarin ya yang disampai tadi itu uh, Azam itu Atau siapa ya Lupa gue Kebanyakan konten sih gue <tik> <tik> Itu yang mintanya itu apa Terus aku selewengin sedikit Maksudnya dikeluarin sedikit Agak nyeleweng lah Dalam minta requestnya Dia kan mintanya kopi sama yakult cool. Nah sementara ini kan Kalau kopi masih tetap Tapi campurannya itu adalah jeng Kerak uhuh. kita akan membuat kopi campur dengan kerak Guys, bagaimana rasanya ya? Hmm, mari kita ulas sebelum kalian nonton video ini. Lebih lanjut lagi, guys, jangan lupa jika mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini ya, subscribe loncengnya, notifikasi ya, jangan lupa tekan itu semua like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian dan bantu aku tahun ini mencapai 100.000 subscriber guys gimana? setuju nggak langsung aja kalau bisa masih lagi ini tampak gula ya, ini kosong banget tuh kosong ya, kosong oke langsung buat tepuk ini kopinya siap oke, gua udah tepuk Oke ini kopinya udah gua tuangin tanpa gula ya hmm, Bawa kopinya kerasa banget Oke sekarang kita campur dengan Kera deng, Kita kocok-kocok Wow kocok-kocok Kocok-kocok oh, Kocok-kocok Uh Langsung kita masukkan Jangan lupa Mantranya guys Cupa Pimu Nyenyo. Cupa Pimu Nyenyo. Masukkan Uh -huh. Wow, inilah kreasi, kreatif, deng campur kopi. Wow, rasanya gimana ya? Bakal gimana ya rasanya ya? Oke okay ya guys ya, kita akan mulai ya. Semoga aja ini enggak bikin muntah nih. Rasanya gimana ya? gua kurang paham sih. Hmm, I don't Oke, oke okay. okay, kita akan mulai. Jangan lupa mantranya, cupapi mu cupapi. Kita mulai guys, cupapi mu Oke, okay, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muka aja kalah Oke, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Nggak bisa nih, wah, wah, wah, ah. gue coba lagi ya. Sekali lagi ya, bukan ini bisa ketelan nih sama gue. <tolong> <tolong> <tolong> <tolong> <tolong> okay. wah gak bisa ini guys, gak bisa bener-bener gak bisa hah <tuh> oke okay, aku langsung bedah aja ini kenapa kok gue bisa bilang gak bisa ya gak bisa ya oke okay. pertama-tama kopi kopi kan naturalnya gak pakai gula kan memang kopinya kan dari dasarnya pahit terus ketambang dengan kerasnya kratindeng yang berminuat energi Perminuman energi yang banyak 1000 miligram ininya taurinnya keras banget, apalagi dicampur dengan popri pahit. Uh, kalian kan bayangkan ini kayak racun, lebih ke racun ini ya, racunnya oplosan ini, ibaratnya kayak gitu. Ya, soalnya kan pahit dicampur dengan minuman energik yang keras gitu loh, jadinya, aduh gak bisa meledak di sini udah benar, gua gak bisa telan udah gak, gak bisa telan banget, soalnya aku udah masuk sini langsung uh, <tuh> gak bisa. untuk kalian yang mau mencoba ini silakan ya, kalau kalian ingin mati ya ingin mati ya secara terhormat <tuh> mati secara terhormat cek Anjir kalau kalian ingin mati secara terhormat silakan Ya kalau aku sarankan kalian jangan ini ya jangan minum ini dah berada ada bahaya banget bahaya udah bahaya banget nggak bisa dikonsumsi nih berarti kopi sama tera itu lepas nggak bisa menyatu nggak bisa menyatu nggak bisa udah gak bisa menyatu banget nih apaan nih minuman Aduh. hampir sama kayak yang tadi gue bikin konten tentang ini ya. Uh, si teh campur kecap ya, aduh, gak bisa apa gak bisa? Yaudah, thank you sudah nonton video ini sampai habis, semoga ini bisa menghibur kalian ya, semoga ini bisa memberikan keseharian kalian itu berwarna guys, oke? Okay? Di sini kontennya ini memberikan sebuah hiburan untuk kalian yang lagi kosong, untuk kalian yang lagi sedih, yang butuh yang namanya itu mood lah, ya butuh intinya kayak gitulah, ya kalian tonton channel ini dijamin mood kalian itu pasti naik lagi karena kecocokan kocakan gua. Iya, Kenapa kocak? Dari mana? Yeah. Kocak dari mana, Nyok? Oke, guys, sudah nonton video ini sampai habis ya. Semoga ini bisa menghibur kalian. Ya, gua Satrio Prastiawan, pamit diri Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Bantu channel ini sampai 100.000 subscriber, guys. Aku minta mohon aku minta tolong banget bisa bantu 100.000 subscriber tahun ini, oke okay, gua tunggu ya yaudah Satrio, saya Satrio Prastiawan pamit undur diri see you next time video goodbye.